Bismillahirrahmanirrahim. Robi sholihil sho'ri. Waisirli amri. Wahlul ukhdatamil lisani yafkaugu kauli. Amin ya robbal alamin. Kelas 12 mata pelajaran PPKN pada bab terakhir ini marilah kita fokus untuk membahas dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengawali pembahasan, coba perhatikan gambar ini. Cermatilah kemudian analislah. Apa makna dari gambar tersebut? Kalau kita cermati, maka kita akan mendapatkan pesan bahwa gambar ini memberikan informasi tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bagi sebuah negara. Persatuan dan kesatuan merupakan model utama yang menyebabkan negara menjadi kuat dan kokoh. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, sebuah negara mustahil akan merdeka dan berkembang menjadi negara yang besar dan kuat. Berbicara tentang negara, Tentu kita tidak bisa terlepas dari unsur-unsur pembentuk sebuah negara Masih ingatkah Anda? Ya, benar sekali Yang pertama wilayah, kedua rakyat, ketiga pemerintah, dan pengakuan dari negara lain Negara yang berdaulat tidak akan terbentuk jika salah satu unsur tidak terpenuhi Unsur-unsur negara merupakan ikatan yang kuat dan tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya Karena saling terikat dan berhubungan yang erat kita patut bangga menjadi bangsa Indonesia dengan sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya Dan keberagaman masyarakat serta budayanya Bagaimana tidak, wilayah Indonesia yang sangat luas Serta terdiri atas beribu-ribu pulau dengan dibatasi wilayah perairan atau laut Membawa dampak keragaman dalam berbagai bidang kehidupan Keragaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, kebiasaan hidup, kepercayaan serta unsur budaya bukanlah menjadi penghalang untuk bersatu Tetapi merupakan faktor yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Keragaman ini berpeluang memperkaya dan memperkuat bangsa kita Tetapi, jika tidak dikelola dengan baik Maka akan berpotensi menimbulkan konflik, perpecahan, atau bahkan disintegrasi bangsa Kita patut bersyukur bahwa bangsa Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika Bhinneka Tunggal Ika merupakan perekat persatuan dan kesatuan yang selalu kita pegang teguh dalam kehidupan yang penuh dengan keragaman pada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara, semangat perjuangan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan yang telah ada perlu tetap kita jaga secara harmonis, dan tiada hentinya untuk menjaga dan mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aku bangga Indonesia tanah airku. Upaya yang dapat kita tempuh untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Salah satunya adalah dengan memahami hakikat dan karakteristik negara kesatuan Serta dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia oleh setiap warga negara Untuk itu, marilah kita lanjutkan pembahasan selanjutnya Yaitu tentang hakikat negara sebagai negara kesatuan Coba cermati lingkungan yang ada di sekitar tempat Anda Anda pasti mengenal Ketua RT atau Ketua RW Yang menjadi pertanyaan adalah Apa tugas mereka? Ketua RT dan RW mempunyai kewenangan Untuk mengatur kehidupan masyarakat Yang berada di lingkungannya Supaya kehidupan menjadi tertib Berdasarkan peraturan yang berlaku Sebagai warga masyarakat Tugas kita adalah mentaati peraturan Dan menghormati antara yang satu dengan lainnya Sehingga suasana kehidupan menjadi nyaman dan tentram Nah, lingkungan RT dan RW itu merupakan lingkungan kecil dalam sebuah negara Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah Apa yang dimaksud dengan negara? Simak dengan baik Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah Yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya Mengutip dari tokoh yang bernama Logiman Beliau menyatakan bahwa negara pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut dengan bangsa Negara memiliki kekuasaan memaksa dalam mengatur individu atau kelompok masyarakat supaya tujuan negara tercapai Tujuan negara secara umum adalah menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya Berkaitan dengan hal ini negara mempunyai sifat yang melekat pada negara Hal tersebut meliputi sifat memaksa sifat monopoli dan sikap mencakup semuanya Tahukah anda? Ada berapa bentuk negara? Berdasarkan dari segi susunannya, bentuk negara itu dikelompokkan menjadi dua Yang pertama, negara bersusun tunggal Dan yang kedua, negara bersusun jama' atau banyak Negara yang bersusun tunggal itu disebut sebagai negara kesatuan Sedangkan negara yang bersusun banyak disebut sebagai negara federasi Artinya dalam sebuah negara itu terdapat negara-negara bagian Nah, negara kesatuan itu disebut sebagai negara unitaris atau negara tunggal Artinya, negara yang tidak terdiri dari berbagai negara Melainkan hanya terdiri atas satu negara sehingga tidak ada negara di dalam negara Negara kesatuan hanya memiliki satu pemerintah Yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam segala tatanan pemerintahan Pemerintah pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tingkat tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut Negara kesatuan merupakan negara yang berdaulat keluar dan ke dalam dan kekuasaan untuk mengatur dan memimpin seluruh daerah berada pada pemerintah pusat. Mengutip pendapat lain, mengutip pendapat tokoh lain yaitu Miriam Budiarjo. Beliau menyatakan bahwa negara kesatuan hanya ada satu pemerintah saja. Dalam negara ini ikatan serta integrasi sangat kokoh. Dalam negara kesatuan tidak mengenal ada negara di dalam negara. Pemerintah yang berdaulat hanya satu yaitu pemerintah pusat. Kekuasaan yang ada di tangan pemerintah daerah merupakan mandat atau wewenang dari demikian juga berkaitan dengan peraturan perundangan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional. Kemudian negara kesatuan itu mempunyai dua bentuk yang pertama negara kesatuan yang menggunakan sistem sentralisasi yang kedua negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi tentu kalian sudah paham coba kita ingat. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi menghendaki bahwa seluruh urusan negara langsung diatur dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Sementara daerah hanya menjalankan peraturan-peraturan dan perintah dari pemerintah pusat tersebut. Sedangkan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang disebut dengan daerah otonom. Hal ini disebut dengan otonomi daerah. Kedudukan pemerintah pusat dalam negara kesatuan dengan desentralisasi adalah tetap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi artinya daerah bertanggung jawab terhadap pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah nah berdasarkan yang saya paparkan tadi coba kita ambil kesimpulan sebuah negara itu dikatakan sebagai negara kesatuan apabila memiliki ciri-ciri yang pertama kekuasaan tertinggi ada di pemerintah pusat yang kedua konstitusi atau undang-undang dasar yang berlaku di negara hanya satu yang ketiga, tidak mengenal istilah negara bagian atau tidak ada negara dalam negara. Dan yang keempat, hanya ada satu kebijaksanaan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan bentuk negara Indonesia? tentu saja kita sudah dapat menjawabnya bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang sering kali kita menyebutnya adalah NKRI negara kesatuan Republik Indonesia pemilihan bentuk negara kesatuan sangat tepat karena bangsa Indonesia mempunyai keragaman suku bangsa agama dan budaya yang merupakan kekayaan yang harus dibersatukan dengan semboyan bhinneka tunggal ika Indonesia menganut negara kesatuan dengan asas Ya, betul sekali, desentralisasi dengan sistem otonomi daerah Pemberian otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan Terdapat klasifikasi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya Sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum Ada beberapa urusan pemerintahan yang tidak diberikan kewenangannya kepada daerah Yaitu, apa saja? Ya, urusan pemerintahan politik luar negeri Pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama Tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap ada di tangan pemerintah pusat Nah, setelah kita tahu hakikat negara sebagai negara kesatuan Kemudian kita sudah menyinggung ciri-ciri negara kesatuan Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah Bagaimana karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia? Negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia Atau disingkat menjadi NKRI Menurut konstitusi negara Indonesia, Indonesia menganut bentuk negara kesatuan. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba ada ingat, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Berdasarkan bunyi pasal ini jelaslah bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan pemerintahan Republik. Nah, tahukah Anda bagaimana karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia? Untuk memahami karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia, tentu saja kita tidak bisa melepaskan dari peristiwa perjuangan bangsa, yaitu pada Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan hasil Sumpah Pemuda. Kongres Sumpah Pemuda merupakan faktor pembentuk bangsa Indonesia dengan komitmen berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu yaitu Indonesia Ikrar yang diucapkan oleh pemuda-pemuda dengan beragam latar belakang, budaya, suku, dan bahasa Menunjukkan bahwa kebulatan tekad untuk bersatu padu mengusir penjajah dari Indonesia Serta merupakan salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia dalam mengawali kesadaran kebangsaan Sumpah pemuda membuktikan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan dan menjadi kuat dengan berpegang teguh kepada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu Sumpah pemuda menunjukkan bahwa tuntutan perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan semakin bulat Persatuan dan kesatuan menjadi inti penggerak perjuangan bangsa yang akan berpengaruh dalam alam pikiran bangsa Indonesia setelah merdeka Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 semakin mengokohkan berdirinya negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Bentuk negara kesatuan yang digunakan merupakan kesepakatan dan komitmen bersama dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Tentu kalian masih ingat bukan? Iya, Supomo menyampaikan gagasan tentang bentuk negara kesatuan dengan paham negara integralistik yaitu negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongan dalam lapangan apapun. Hal ini juga didukung dengan pendapat dari Muhammad Yamin. Beliau menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang bersifat unitaris. Negara kesatuan Republik adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah Pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat Untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah Diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah masing-masing Terkait dengan hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras. Hal ini menunjukkan semakin memperkokoh tekad bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan daerah yang memiliki khususan atau kesatuan masyarakat adat yang ada di Indonesia? Tentu saja negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus Bersifat istimewa maupun kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat Beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup Dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia dalam negara kesatuan bertekad Mewujudkan tujuan nasional sesuai dengan Amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Coba kita lafal bersama, Mulai dari kata kemudian daripada itu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 Tahun 1945, ahlinya berapa? Tepat sekali, ahlinya yang keempat. Kemudian cobalah perhatikan peta negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karakteristik NKRI yang lainnya dapat kita lihat dari segi aspek kewilayahan dan kondisi sosial budaya masyarakat. Aspek kewilayahan ditujukan dengan negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau besar dan kecil. Pulau yang satu dengan pulau lainnya dipisahkan oleh bentangan laut yang sangat luas. Laut bukan menjadi pemisah antara satu pulau dengan pulau lainnya, akan tetapi menjadi penghubung dan pemersatu pulau-pulau di Indonesia. Negara Indonesia menjadi negara kesatuan walaupun berupa kepulauan. Ditinjau dari aspek sosial budaya masyarakat, karakteristik bangsa Indonesia mempunyai keberagaman yang ditujukan dengan berbagai macam perbedaan. Baik itu perbedaan suku, agama, kebudayaan, bahasa, dan sebagainya. Dengan kondisi demikian, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, maka dalam negara kesatuan Republik Indonesia diperlukan sebuah cara pandang atau kondisi bangsa dan negara yang disebut dengan wawasan Nusantara. Tentu kalian masih ingat pembahasan wawasan Nusantara di kelas 10 Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan tetap menghargai dan menghormati kepindakaan di dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional Indonesia Sehingga dikaitkan dengan negara kesatuan, ancaman terhadap suatu wilayah atau pulau di Indonesia merupakan ancaman bagi negara Indonesia Masih ingatkah anda? dikeluarkannya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 semakin memperkokoh bahwa Indonesia merupakan kesatuan wilayah Nusantara dengan Laut sebagai pemersatu, bukan sebagai pemisah wilayah bentuk negara kesatuan sepakat untuk dipertahankan sejak awal berdirinya negara Indonesia karena dapat mewadahi persatuan dalam kondisi bangsa yang sangat majemuk Nah, setelah kita membahas tentang hakikat Indonesia sebagai negara kesatuan kemudian kita telah bahas juga karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa mulai dari revolusi kemerdekaan yaitu periode tahun 1945 sampai 1949 hingga pada masa reformasi sekarang untuk menambah wawasan keilmiahan anda silahkan bisa dicari dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Namun, apabila ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan di media yang ada. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, dan salam Pancasila.